Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya Jendek Timun Oke kali ini teman-teman Kita akan makan Satu wajan Nasi putih Oh iya Tapi tidak lupa juga teman-teman Lautnya Ya cuman Sambal kacang Sambal kacang teman-teman Coba lihat rasanya pasti menggelegar sekali. Ya. Coba lihat teman-teman Wah, saya akan buat ayam geprek. juga ayamnya teman-teman. Ini ayamnya dari sana teman, -teman. nah Coba kita lihat teman-teman. Wow, gede banget. Wah, hahaha. Makan satu nanti bisa nyang sendiri, teman-teman. Oke, okay. <tuh> ini sambelnya yang tadi, teman-teman ya. Kita taruh sini, Kita taruh sini, geprek, geprek, geprek, geprek, geprek, geprek. terus bersih, ini taruh sini, dikucek, dikucek, dikucek, dikucek. Nah. Eh, biasanya geprek dengan sambal. Ini juga geprek sambal, tapi sambal kacang berinovasi gitu ya. A few moments later. Okay. Sudah semua? Sambal uh, ayam geprek kacang. <laughs> ayam geprek rasa kacang ya, ini baru baru di disini ya. oke okay, biar tidak lama-lama lagi oh okay, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe nanti eh, sebelum ini kita berdoa dulu eh, kita makan ayam geprek kacang dan nasi sewajar saya akan dimulai. selesai eksekusi oke kita mulai dari kulitnya teman teman ya. kita kulitnya sampai uh, dagingnya nanti silahkan dicoba kulitnya di sini krip krip ya. enak ini nah. mari makan 进来的啊 Ah, ah. Sigh nya levelnya juga lebih tebes, terus ada bumbu-bumbu kacangnya, juga bikin juri enak, gepet gepet gepe. gepe sendiri teman-teman. Ya, oke, okay, uh, cukup di sini dulu video dari saya. Apabila ada salah-salah kata ataupun uh, tingkah laku yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Oh ya, jangan lupa untuk teman-teman tepat di like, komen, dan subscribe. Oke, kita teman. Subscribe, subscribe, subscribe. Ya. Terima kasih. Untuk yang sudah menonton, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.